Oke bosku selamat pagi dan selamat beraktivitas. Bertemu lagi dengan kami tim Adi Fiber Channel Seperti biasa bosku kita masih bergerak di seputaran Fiber Glass Oke bosku sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya dulu bosku Karena subscribe itu gratis Oke bosku, jangan berlama-lama, mari kita menuju ke TKP. Oke okay, bosku sekarang kita mulai finishing ini bosku Mulai penyemprotan untuk bagian depannya bosku Kita nyemprot bagian merahnya Biar kelihatan semakin kinclong bosku Nah ini perahu ini sudah masuk tahap finishing Sudah terakhir ini bosku sudah mau selesai Nah, mungkin besok atau lusa sudah akan diambil oleh ownernya bosku. Oke bosku, saksikan terus videonya sampai habis bosku ya, sampai selesai. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya bosku. Terima kasih bosku. Nah ini hasilnya setelah kita semprot bosku Ya lumayan kinclong lumayan mengkilap bosku Nah untuk bahan-bahan penyemprotannya ini Dari apa-dari apa nanti akan saya buatkan video tutorialnya bosku Ini bukan dari chat, bosku bukan dari chat duko ataupun chat minyak Nah, ini kita menggunakan uh, pigmen ataupun bahan fiber, Bosku. Nah, kita juga lambung akan kita kompon agar sedikit mengkilap, Bosku. Ya, pokoknya intinya di pekerjaan terakhir ini yang di Neostar 05 ini kita Uh, Rapi-rapikanlah sebelum diambil oleh ownernya bosku. Nah, Neo Star 05. Oke, okay, bosku. umpan hidupnya ini bosku bak umpan hidup jadi ada lubangnya biar air dari laut langsung masuk ke dalam baknya Nah ini lobang untuk umpan hidupnya ada dua bosku biar air laut cepat masuk eh, cepat masuk ke dalam baknya dan umpan hidupnya itu hidup tidak mati. Oke bosku cukup sampai di sini dulu videonya ini video perahu Neustar 05 sudah selesai bosku terima kasih bosku jangan lupa like dan subscribe nya.